Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Temi Di channel Temi Ubur-Ubur uh, Kali ini uh, gue akan Unboxing ya Unboxing uh, Handphone Yang udah gue beli di toko e-commerce Atau toko online Yang terpercaya Nah jadi Di tanggal 3 Hari Kamis Gue uh, Beli handphone uh, Itu Samsung A51 a yang RAM nya 8GB dan uh, memori eksternalnya 128GB AMOLED gitu ya. Uh, nah, di tanggal 3 itu, di hari Kamis, uh, gue pesen di salah satu e-commerce yaitu Shopee. Dan uh, akhirnya pengirimnya cuma 3 hari ya. Jadi tanggal 6 itu udah udah sampai di rumah kayak gitu ya. Dan ini dia. ada. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, uh, jadi di sini nanti kalau misalkan teman-teman mau beli handphone di e-commerce yang terpercaya, lihat di deskripsi di bawah ini ya. Nah nanti kita unboxing handphonenya dan juga ini kemasannya uh, rapi banget dan juga aman ya. Jadi jangan perlu khawatir untuk barangnya rusak atau uh, tidak sampai, pasti sampai kok di tiga hari pasti sampai itu. Oke kita langsung buka aja ya guys. Nah jadi ini guys unboxingnya kita mulai dan ini kemasannya bagus banget ya kemasannya rapi dan juga dilindungi dilapisin oleh uh, kardus dus-dus gitulah. Oke kita buka aja. itu adalah uh, unboxing uh, paketannya ya, jadi terdiri dari handphone, terus ada headphone, headphone, bas terus ada bonus kartu perdana ya senilai 12 baik itu. Nah selanjutnya kita akan unboxing dalam handphonenya ini. Nah kebetulan kemarin aku di shopee itu uh, masannya adalah 8 GB. RAM-nya 8 GB dan external-nya 128 128 GB gitu ya. Nah, sesuai ya dan warnanya silver. ini ya. Nanti kita lihat uh, dalamnya lengkap atau tidak. Di sini juga ada tertera segel masih segel ya Samsung, Google, segel. Segel. Masih Uh, grace banget lah pokoknya ini masih baru banget baru tuh dan ini imenya terdaftar di Indonesia jadi bisa digunakan <laughs> di Indonesia ya Oke kita lanjut kita lihat untuk unboxing handphonenya ada apa aja check it out pertama-tama kita buka terlebih dahulu Saya sangat berhati-hati untuk menggeletnya dengan silet saja. Teman-teman bisa menggunakan cutter atau sejenisnya untuk membuka plastik yang melindungi si box uh, handphone. -nya. Oke lah kita buka Nah ini dia tampilannya Pertama Itu Samsung Galaxy A51 Nah prosesor dan platformnya Samsung Galaxy A51 Menggunakan octa-core 4x2,3Hz Cortex A73 Dan 4x1,7GHz Cortex A53 yang membuat aksesnya lebih cepat dengan prosesor tersebut platformnya akan tetap stabil dan kencang meski digunakan dalam kurun waktu yang lama ponsel ini cocok untuk pengguna yang memiliki aktivitas padat pada smartphone ataupun untuk bermain game kesan smooth akan dirasakan ketika memainkan suatu game yang berat sekalipun dilengkapi dengan chipset Exynos 9611 dan juga grafik dengan GPU Mali strip G72 MP3 membuat Galaxy A51 ini semakin cepat dan maksimal dalam e, hal gambar atau grafik Nah, sementara untuk platformnya, Samsung A51 memakai OS terbaru 11 yang menjadikan smartphone ini lebih berkelas dan up to date. Pemakaian sistem antarmuka One Hue itu membuat pengguna akan lebih mudah untuk menggunakan smartphone ini. Aksesnya sudah disesuaikan dengan kebiasaan pengguna ketika menggunakan sebuah smartphone dengan kebiasaan masa kini. Kita langsung ke kameranya. Di bagian belakang ada 4 kamera. Yang pertama di atas itu ada dead kamera sebesar 5 megapiksel. Lalu yang kedua main kamera 48 megapiksel. Lalu yang ketiga ultra wide kamera sebesar 12 megapiksel. Lalu makro kamera 5 Sedangkan untuk kamera depan atau selfie, Samsung A51 memiliki resolusi sebesar 32MP yang mampu menghasilkan gambar sangat jernih. Ditambah dengan adanya fitur auto atau live focus yang dapat membantu hasil jepretan lebih halus dan smooth dan tampak bokeh. Dengan kamera yang canggih ini, membuat penggunanya bisa berfoto dengan hasil yang lebih bagus deh Hasil jepretan kamera dipastikan akan jernih walaupun dalam kondisi cuaca buruk sekalipun Kualitas kamera yang mumpuni ini bisa untuk digunakan membuat video vlog atau apapun Untuk body dan layarnya, Samsung memang selalu memproduksi smartphone dengan desain yang elegan untuk Galaxy A51 ini memiliki bodi yang cukup mewah dan halus saat dipegang ditambah bodinya yang begitu tipis membuat ponsel lebih nyaman saat digenggam. memiliki panjang 158,5 mm, lebar 73,6 mm, dan ketebalan 7,9 mm dan berat hanya 172 gram dengan layar berjenis Infinity-O Galaksi A51 membuat visualisasi antarmuka lebih jelas dan elegan Keuntungannya saat memakai smartphone ini Baik untuk menonton video bermain game akan semakin nyaman Layarnya didukung oleh teknologi ponsel Super AMOLED Yang sudah dikenal dengan kualitasnya Resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel FHD plus dengan ukuran bodi sebesar 6,5 inci. Nah, guys, untuk baterainya sendiri salah satu penunjang kelancaran sebuah smartphone ketika digunakan yakni ukuran kapasitas baterainya. Samsung Galaxy A51 menggunakan baterai yang berkapasitas 4000 mAh. Dengan ukuran yang besar ini membuat pengguna akan jarang mengisi ulang daya. Jika habis, baterai bisa diisi dengan cepat karena terdapat fitur, -fitur fast charging-nya hingga daya 15W. Nah guys, untuk memori sendiri, dibagi menjadi tiga varian pertama untuk RAM 4 dan memori internal 64 kemudian RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB kemudian yang RAM -nya 8GB dengan memori internal 128GB terdapat slot penyimpanan eksternal atau microSD dengan kapasitas mencapai 512GB Dukungan memori yang besar ini membuat pengguna bisa menyimpan aplikasi atau data lain dan bisa diakses lebih cepat tanpa takut kehabisan memori. Nah begitu ya guys. Jadi Samsung Galaxy A51 ini memang sangat direkomendasikan untuk para pengguna yang membutuhkan smartphone pintar dan cepat. Spesifikasinya sudah bagus untuk ukuran smartphone sekarang. Tidak perlu khawatir akan kesulitan saat menggunakan smartphone ini lanjut kita lihat uh, untuk di layar di atas yaitu kita lewat-lewati saja supaya uh, bisa dapat digunakan secara langsung ya tanpa harus mengatur-mengatur uh, terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat menunya nah, layarnya geser-geser keren. Oke okay. Dalam, bagus guys itu tadi perlengkapan-perlengkapan uh, yang ada di box uh, samsung a51 uh, kebetulan tadi yang uh, mungkin yang kurangnya itu adalah kartu garansi uh, ya mungkin itu karena uh, beli dari e-commerce jadi garansi uh, lewat shopee tadi gitu jadi jangan takut buat teman-teman untuk beli di e-commerce nanti barangnya akan datang dan aman aman 100% aman juga nanti teman-teman kalau misalkan memilih uh, pilihan uh, tidak pakai okay, ini juga akan lebih murah harganya gitu. Nah, sekian dulu ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Lalu di-share ke media sosial yang teman-teman punya uh, supaya channel aku dapat berkembang. Terima kasih ya guys. Dadah, sekian dulu ya. unboxingnya. nya Bye.